Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Calon peserta didik kelas 10 SMK Negeri 4 Pekalongan Berjumpa kembali Pada Masa orientasi pengenalan sekolah Untuk hari ini Kita akan Sedikit memaparkan Tentang e-learning SMK Negeri 4 Pekalongan Sebelumnya Perkenalkan nama saya Mukhlis Ari Budiyono saya dari tim kurikulum SMK Negeri 4 Pekalongan Oke, uh, Selama pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh Yang sudah terlaksana selama kurang lebih satu tahun Kita di SMK 4 Pekalongan menggunakan e-learning Yang dikembangkan oleh tim IT dari SMK Negeri 4 Pekalongan Nah, untuk lebih jelasnya, akan saya coba eh, bukakan slide powerpoint. Nanti silahkan kalian perhatikan dengan seksama. Nanti akan saya praktekkan juga bagaimana ketika kalian akan mengakses e-learning. Oke, sebelum nanti saya jelaskan bagaimana kalian mengakses e-learning, perlu sedikit kalian tahu apa sih itu e-learning. Jadi e-learning itu adalah sistem atau aplikasi yang digunakan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Nah, tampilannya bisa kalian lihat. Ya, Ketika kalian menggunakan e-learning di SMK 4 Pekalongan, tampilan awalnya seperti yang ada di slide layar kalian. Ya, Nah, Ketika kita menggunakan e-learning sebagai sistem atau aplikasi pembelajaran, ada beberapa manfaat yang dapat kita rasakan ketika kita menggunakan e-learning. Yang pertama fleksibel, yang kedua menunjang pembelajaran selama masa pandemi ini, kemudian yang ketiga itu efisien. Fleksibel, fleksibel, kalian bisa belajar di mana saja, bisa belajar kapan saja tidak ter istilahnya tidak terpancang atau tidak mengenal waktu ya ketika kalian menggunakan e-learning ini kalian bisa mengakses modul dimanapun kalian berada dan kapanpun waktunya nah ketika masa pandemi seperti ini semua pembelajaran tatap muka untuk sementara Didiadakan. Nah, Untuk menunjang itu Kita bisa menggunakan e-learning ini Sebagai sarana pembelajaran kita Efisien ya. Kalian tidak perlu mengeluarkan banyak biaya Kenapa? Karena kita tidak tatap muka Kalian tidak perlu datang ke sekolah Untuk istilahnya untuk mendapatkan pembelajaran Nah kalian hanya Cukup dari rumah mengakses e-learning Kemudian kalian bisa mendapatkan modul di e-learning tersebut Nah, aplikasi yang kita gunakan untuk mengakses e-learning itu Kalian nanti bisa menggunakan Google Chrome ini ya. Jadi pastikan smartphone kalian Ataupun laptop, komputer nah, Kalian bisa menggunakan smartphone, laptop ataupun komputer Pastikan device yang kalian gunakan kalian pasang Google Chrome ini ya. Jadi nanti ketika kalian mengakses mengakses apa namanya mengakses e-learning, pastikan kalian menggunakan Google Chrome. Jangan menggunakan browser bawaan dari handphone atau smartphone kalian ya. Jadi e-learning ini akan berjalan lancar. Ketika kalian menggunakan Google Chrome. Nah, untuk cara mengakses e-learning SMK4 pekalauan ini, silahkan yang pertama, kalian buka Google Chrome-nya dulu. Nah, tampilan Google Chrome yang ada di smartphone ataupun di komputer kalian, tampilannya akan seperti yang ada di layar. ya Bisa kalian lihat. Nah, kemudian... Kalian nanti tinggal ketikan alamat ini ya Ketikan alamat elearning.smk4pekalongan.sch.id ini Di address bar atau alamat pencarian dari Google Chrome ya Di sini Nanti akan saya praktekan bagaimana ketika kalian akan mengakses elearning ya, Jadi nanti kalian hafalkan ini Ya kalian catat kalau perlu ya atau bisa langsung kalian ketikan nanti di smartphone kalian elearning.smk4pekalongan tanpa n ya smk4pekalongan.sch.id elearning.smk4pekalongan.sch.id setelah kalian masukkan tinggal kalian tekan enter ya Nanti kalian akan Nah, kalian akan membuka halaman awal. Halaman awalnya itu seperti ini, ya. Di sana terdapat gambar perempuan sedang menggunakan laptop, ya, sedang mengakses e-learning. Kemudian terdapat tulisan selamat datang di e-learning SMK Negeri 4 Pekalongan. Nah, untuk login tinggal kalian pilih silakan login di sini ya kalian pilih tombol ini silakan login di sini ya nanti akan berpindah halaman ke halaman login nah, tampilan halaman login seperti ini untuk dapat login ya ketika kalian ingin login tinggal kalian masukkan nipd atau nomor induk peserta didik kalian Kalian sebagai calon peserta didik baru mungkin belum tahu NIPD kalian Nanti setelah setelah MPLS ini selesai Silakan bisa menghubungi wali kelas masing-masing Untuk mendapatkan nomor induk peserta didik kalian ya. Nah. Setelah kalian nanti mendapatkan nomor induk peserta didik, silahkan kalian bisa masukkan nomor induk peserta didiknya pada kolom username atau NIPD ini. Ya, Silahkan kalian ketikkan nomornya, setelah itu kalian tuliskan passwordnya. Pasti ada yang bertanya, Pak, Wong saya kan belum buat akun, masa disuruh mengetikkan password? Nah, password kalian akan mendapatkan secara otomatis. Default password kalian semua sama Passwordnya silakan dicatat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Angka semua ya. Jadi ketika kalian masukkan NIPD Kemudian kalian masukkan passwordnya semua sama ya. Secara default semua sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 Masukkan NIPD kalian, masukkan passwordnya, 123456, kemudian kalian pilih login. Pastikan NIPD dan password benar, ya. Ketika kalian sudah login, akan masuk halaman dashboard. Ketika kalian gagal, kalian tidak bisa masuk, akan tetap berada di halaman login seperti ini, ya. Saya ulangi lagi, pastikan NIPD dan password yang kalian masukkan sudah benar agar kalian bisa masuk ke halaman e-learning. Setelah kalian berhasil masuk, halaman yang akan kalian saksikan tampilan dari, dari e-learningnya adalah halaman dashboard. Seperti ini tampilannya halaman dashboard atau halaman awal ketika kalian sudah login. Pastikan nama yang tertera pada dashboard adalah nama kalian masing-masing ya. Pastikan nama kalian masing-masing dulu Ketika ada nama yang salah atau nama yang berbeda Seumpama kalian login NIPD sudah benar Kemudian password sudah benar Kok namanya berbeda Segera laporkan ke wali kelas masing-masing Agar segera bisa diperbaharui untuk e-learningnya. Oke, nah pada halaman dashboard e-learning ini kalian bisa lihat di sini ada nama kalian, kemudian di bawah nama itu ada tampilan jadwal kalian masing-masing. Jadi pastikan dilihat hari, jam, kelasnya. Pastikan kelas hmm. Hmm. kalian ya Pastikan kelas kalian Jangan kelas teman kalian dari jurusan lain Di sini contoh adalah kelas 10 TP1 Jadi pastikan semua kelas itu sama ya Kemudian di sebelah kelas itu adalah mata pelajarannya Jadi bisa kalian lihat Di sini sudah tertera jadwal Kalian sudah tahu jadwalnya Pastikan kalian selalu mengakses e-learning. Kemudian di sebelah kiri layar kalian ini, yang berwarna hitam, ini adalah menu dari e-learning. Ya. Di sana ada beberapa menu, ada dashboard untuk kembali ke halaman dashboard ini. Kemudian ada pembelajaran untuk mengakses pembelajaran. Ada menu penugasan untuk mengakses penugasan. Menu penilaian, ini untuk mengakses penilaian, ada modul materi. Di sini kalian bisa mengakses modul materi ini kapan saja dan di mana saja. Jadi, setelah kalian masuk pembelajaran, modul bisa kalian akses kembali ketika kalian memilih modul materi. Laporan hasil belajar adalah laporan hasil belajar kalian selama satu semester ya. Laporan hasil belajar ini adalah buku raport kalian ya. Ketika kalian nanti sudah menerima laporan hasil belajar, kalian bisa mengaksesnya di laporan hasil belajar ini. Kemudian ganti password ya. Ketika kalian ingin mengganti password kalian. Password kalian kan saat ini adalah default 123456. Nah. Pastikan password kalian itu diganti karena passwordnya sama semua. Ketika teman kalian nanti jahil, masuk, ya, yang susahkan kalian sendiri. Makanya, setelah nanti kalian mendapat NIPD dan password, silakan diganti password kalian melalui menu ganti password ini. Untuk menu logout ini, ketika kalian ingin keluar dari aplikasi e-learning. Selanjutnya adalah halaman pembelajaran di nah, disinilah yang paling penting halaman pembelajaran ini ya. ketika kalian sudah login ke e-learning tetapi kalian tidak mengikuti pembelajaran pada menu pembelajaran maka presensi kalian tidak akan tercatat ya. saya ulangi ketika kalian hanya login di e-learning tanpa masuk ke menu pembelajaran dipastikan kalian tidak akan tercatat presensinya ya. Jadi presensi akan tercatat ketika kalian masuk ke pembelajaran Nah, Bisa kalian lihat Di sini, di halaman pembelajaran ada dua gambar Gambar yang pertama itu adalah halaman pembelajaran Saat belum ada modul terupload atau tidak ada jadwal biasanya tampilan halaman pembelajaran pada nomor satu ini ya, itu ketika hari libur tanggal merah hari Sabtu minggu nah itu tidak akan ada pembelajaran ya atau guru pengampunya belum mengupload materi pada saat jadwal berlangsung. Kemudian gambar nomor dua, ini adalah halaman pembelajaran yang sudah ada modulnya atau pembelajaran yang sudah dimulai. Nah, di sini poin pentingnya. Kalian harus menekan tombol pembelajaran berwarna hijau ini untuk masuk ke pembelajaran dan presensi kalian akan tercatat secara otomatis. Jadi pastikan setelah kalian memilih menu pembelajaran Dan sudah ada pembelajaran yang sudah berlangsung Silahkan masuk pembelajaran melalui Tombol pembelajaran yang berwarna hijau ini Agar presensi, presensi kalian tercatat dan kalian dianggap masuk ke pembelajaran Paham ya? Jadi pastikan kalian masuk ke ke pembelajaran kelas kalian masing-masing dengan menekan tombol pembelajaran berwarna hijau ini. Oke, okay. setelah kalian menekan tombol pembelajaran tadi berwarna hijau, nanti akan ada pop-up atau sebuah jendela baru yang keluar. Itu berisi doa. Sebelum melaksanakan pembelajaran Pastikan kalian membaca doa dahulu sebelum memulai pembelajaran Setelah kalian selesai membaca doa Silakan tutup pop up jendela ini dengan menekan tombol close ya Setelah kalian selesai membaca doanya Kemudian kalian bisa memulai pembelajaran dengan menek menekan tombol plus ini, ya. Nah, setelah masuk ke halaman ini, berarti presensi kalian sudah otomatis tercatat. Ta tapi, ya, kalau kalian tadi saya katakan di awal, kalian hanya masuk e-learning tanpa masuk ke halaman ini, berarti presensi kalian tidak akan tercatat sama sekali. Ibarat kalian masuk ke gerbang sekolah Tapi kalian tidak masuk Pembelajaran ke dalam kelas Sama, di learning juga seperti itu Ketika kalian hanya Login Ibaratnya berarti kalian hanya masuk Pintu gerbang sekolah Tidak masuk ke kelas Nah Cara untuk masuk ke kelasnya Kalian harus menekan Tombol pembelajaran berwarna hijau Ya, Saya ingatkan lagi untuk masuk ke kelas, berarti kalian harus menekan tombol pembelajaran berwarna hijau. Ya. Di sini sudah saya berulang kali, saya katakan tadi, silakan masuk ke pembelajaran agar presensi kalian tercatat pada guru pengampu mata pelajaran kalian masing-masing. ini adalah halaman pembelajaran setelah kalian masuk Di situ terlihat ada materinya kemudian ada dua tombol ada tombol lihat link dan tombol masuk ke dalam video conference pada halaman materi ini kalian bisa membaca ataupun mendownload materi yang sudah diupload oleh guru pengampu mata pelajaran masing-masing. Kemudian untuk tombol lihat link ini, ketika guru kalian mengupload materi dan video ataupun bahan ajar yang lain, nanti bisa kalian akses melalui lihat link. Kemudian untuk video konferen ini, ketika guru pengampu kalian menginginkan pembelajaran secara online video daring ya. Jadi tombol ini nanti akan menyala jika guru pengampu kalian mengisi atau memberikan link kepada kalian. Pak, cara membedakannya seperti apa ketika ada tombol menyala dan tombol mati? Nah. Bisa kalian lihat di sini ya. Ada dua tombol, tombol berwarna biru muda dan tombol berwarna hijau muda. Ini menandakan tombol mati, berarti tidak ada link yang disampaikan oleh guru pengampu mata pelajaran kalian masing-masing. Ya, nah, yang hidup seperti apa, Pak? Ini yang hidup seperti ini. Tidak ada warna putihnya, ya. Jadi Warnanya cerah, ya. birunya cerah, hijaunya cerah. Itu berarti tombol menyala bisa kalian akses link ataupun untuk video konferennya. Ya. Yang mati itu berwarna agak sedikit putih. Warnanya bisa kalian lihat ya di sini. Yang mati itu warnanya agak sedikit putih, kemudian yang menyala. Warnanya cukup cerah Paham ya? Bisa membedakan Oke Setelah halaman pembelajaran Saya lanjut ke halaman penugasan Di halaman penugasan ini Kalian bisa mengakses tugas-tugas Yang sudah diberikan oleh guru pengampu Mata pelajaran kalian masing-masing Pada halaman tugas ini Ya Nanti akan ada jumlah tugas yang belum kalian kerjakan Bisa kalian lihat pada menu penugasan ini Ada kotak kecil berwarna merah dan ada angka berwarna putih Pada halaman yang kalian saksikan ini Di sana ada angka nol. Itu menandakan tidak ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Ini kosong, dilihat berwarna merah dan angkanya nol, Berarti tidak ada tugas yang harus dikerjakan Pak, bagaimana kalau ada tugas? Tampilannya seperti apa? Nah, bisa kalian lihat Pada tampilan yang kalian lihat sekarang ini adalah Menu penugasan yang sudah ada tugas yang diberikan oleh guru kepada kalian Kalian tinggal dilihat di menu penugasan Kok angkanya ada satu Berarti ada tugas yang belum kalian selesaikan Jumlah angka menandakan penugasan yang belum kalian kerjakan Seumpama kok angkanya 10 Berarti kalian harus Menyelesaikan tugas sebanyak 10 Ketika angkanya nol Berarti kalian sudah menyelesaikan semua tugas Nah, Kembali lagi ke layar Bisa kalian lihat Di sini ada satu penugasan yang muncul ya. Pada halaman daftar tugas ini Bisa kalian lihat Pada kotak biru Itu menandakan mata pelajaran yang harus kalian kerjakan tugasnya. Ya. Kemudian ada judulnya, kemudian ada waktu pengerjaan. Bisa kalian lihat waktu pengerjaan. Di waktu pengerjaan ini akan berbeda-beda untuk setiap mapelnya, tergantung dari guru masing-masing. Di contoh ini tanggalnya dari 9 Juli sampai 9 Juli, berarti menandakan satu hari itu harus selesai. Paham ya? Nah, bisa dilihat di sini 9 Juli awalnya, akhirnya juga 9 Juli. Berarti pastikan kalian mengumpulkan tugasnya pada tanggal 9 Juli pukul 23.59. Itu adalah batas waktu kalian mengumpulkan tugas. Pak, lah kalau sudah lebih gimana kalau waktunya sudah lebih otomatis tugas akan menghilang secara otomatis pak lah saya belum mengerjakan ya itu adalah resiko kalian ya di situ sudah ditampilkan waktu awal dan waktu akhir pengerjaan jadi silahkan kalian kerjakan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan jangan sampai tugas ini Hilang setelah waktu selesai terlewat. Kalian tidak akan bisa mengumpulkan tugas yang sudah terlewat tersebut. Oke? Nah. Cara mengaksesnya tinggal kalian pilih lihat tugas ini. Ya. Di tombol hijau ini sama tadi seperti waktu kalian mengakses pembelajaran tinggal kalian tekan tombol Hijau lihat tugas. Nah, setelah kalian menekan tombol hijau lihat tugas, nanti akan muncul penugasan yang diberikan oleh guru. Nah, bisa kalian lihat di sini pada kotak atas ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Nah. Pak, mengumpulkan tugasnya bagaimana? Nah, untuk mengumpulkan tugas, silahkan nanti kalian bisa tuliskan di buku, di kertas, atau bagaimana e, cara pengumpulan dari guru masing-masing, ya. Kemudian kalian foto tugas kalian, kalian unggah atau kalian upload melalui menu upload file ini ya Jadi tugas yang dikumpulkan harus berbentuk gambar paham ya tugas yang dikumpulkan harus berbentuk gambar pastikan kalian baca dulu penugasan yang sudah diberikan oleh guru kemudian kalian kerjakan kalian tulis di buku kemudian kalian foto Kemudian kalian upload pada menu upload file ini. Ya, Batasan untuk file yang bisa diupload tidak lebih dari satu MB. Paham ya? 1 MB itu 1 MB. Ya. Jadi kalau kalian gagal mengupload kemungkinan besar file yang kalian upload, lebih dari satu MB atau lebih dari 1 MB, ya. Jadi, pastikan sebelum kalian mengumpulkan tugas atau mengupload file tugas, dilihat dulu kapasitas besaran file kalian. Pastikan tidak lebih dari 1 MB, oke. Nah, nanti akan saya praktekkan bagaimana cara kalian mengupload tugas. Kita lanjut ke halaman penilaian Pembelajaran sudah, penugasan sudah, sekarang ke halaman penilaian nah, Halaman penilaian ini, guru akan memberikan penilaian ketika uh, Guru akan memberikan penilaian harian, contoh penilaian harian uh, Penilaian tengah semester, ataupun penilaian yang lain berbentuk soal yang harus kalian kerjakan langsung di e-learningnya Perbedaan penugasan dan penilaian adalah Kalau penugasan kalian harus mengupload file Kalau penilaian kalian langsung kerjakan di e-learningnya Oke ya? Paham? Oke. Nah, Gambar yang ada di layar kalian sekarang Ini adalah daftar penilaian yang kosong tidak ada penilaian sama sekali. Ya. Jadi, sama seperti tadi halaman penugasan ketika kalian mengakses menu penilaian ini, tetapi halaman hanya putih seperti ini berarti tidak ada penilaian yang harus kalian kerjakan. Paham ya? Oke. Nah, kalau ada penilaian yang harus kalian kerjakan, tampilannya akan seperti yang ada di layar sekarang ini. Okay. Tinggal kalian Akses tombol hijau Atau kalian tekan tombol hijaunya Untuk Mengerjakan penilaian yang sudah Terupload pada e-learning ya. Sama seperti pembelajaran Penugasan, penilaian pun sama Ketika ada tombol hijau ya. Jadi untuk, maks untuk masuk ke penilaian Sama seperti menu-menu yang sebelumnya tinggal kalian pilih tombol hijau ini untuk mengerjakan penilaian ya. kalian klik pilih tombol hijaunya kemudian akan tampil soal yang harus kalian kerjakan seperti ini pastikan kalian baca soalnya secara teliti, kemudian kalian jawab secara benar Nah, setelah selesai mengerjakan soal penilaian tidak akan hilang ya paham ya? penilaian tidak akan hilang seperti penugasan, kalau penugasan tadi kan ketika kalian sudah mengumpulkan, penugasan akan hilang secara otomatis tapi kalau penilaian setelah kalian mengerjakan penilaian, menu penilaian atau penilaian yang sudah diberikan oleh guru pengampu mapel masing-masing tidak akan hilang pada menu penilaian. Ya. Pastikan setelah kalian submit atau mengirim jawaban, ya, kalian bisa menghubungi guru masing-masing hmm. hmm. untuk mengkonfirmasi apakah kalian. Apakah penilaian yang sudah kalian kerjakan sudah tersimpan pada e-learning atau di drive guru pengampu mata pelajaran masing-masing hmm. hmm. ya. Jadi di menu, menu penilaian ini kalian bisa mengerjakan penilainya secara berulang kali sampai nilai kalian itu bagus Ya, jadi tidak hanya sekali bisa kalian kerjakan, tapi bisa berulang kali. Ya, pastikan nilainya bisa maksimal pada menu penilaian ini. Ya. Yang saya tekankan tadi di menu pembelajaran, menu penugasan dan menu penilaian, ya. Pastikan kalian Masuk ke pembelajaran agar presensi kalian bisa tercatat Silahkan kalian kerjakan penugasan di menu penugasan ya. Agar kalian mengumpulkan tugas ya. Dan pastikan tugas yang dikerjakan tidak lebih atau tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan Kemudian kerjakan juga penilaian yang ada Oke nah itu tadi tiga menu penting yang dipastikan harus selalu kalian akses nah, kemudian di menu selanjutnya adalah halaman modul di halaman modul ini kalian bisa mengakses modul yang sudah diberikan oleh guru pengampu mata pelajaran kalian ya jadi tidak hanya ketika kalian masuk di pembelajaran, mengakses materinya, tapi kalian bisa mengakses materinya berulang kali pada modul pada halaman modul ini, ya. Ketika kalian akan ada penilaian, kalian bisa mengakses atau belajar kembali melalui halaman modul materi ini, ya. Tinggal kalian pilih modul materi Kemudian, kalian bisa pilih tombol download, atau bisa kalian pilih menu lihat. Ya, di sini ada dua tombol. Yang berwarna hijau itu adalah untuk melihat modulnya tanpa mendownload, atau tombol biru ini adalah tombol untuk mendownload materi yang ada pada e-learning. Paham ya? Oke, kemudian. Menu laporan hasil belajar adalah menu di mana kalian bisa melihat nilai selama kalian menempuh pembelajaran di SMK Negeri Empat Pekalongan. Di sana nanti ada akan muncul beberapa menu, entah itu hasil belajar tengah semester, hasil belajar akhir semester, ataupun hasil belajar yang lain. Nanti bisa kalian download atau bisa kalian lihat pada laporan hasil belajar ini. Kemudian, menu yang terakhir adalah menu ganti password. Nah, menu ganti password ini digunakan ketika kalian ingin mengganti password default default kalian. Ya. Nah, saya ingin ketika kalian nanti sudah masuk pertama kali pada e-learning SMK4 Pekalongan ini Pastikan kalian sudah mengganti password Agar passwordnya tidak sama dengan teman yang lain Agar teman kalian tidak bisa usil Karena ketika awal ada e-learning Atau kalian bisa mengakses e-learning Default passwordnya sama semua 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, Jadi silakan bisa kalian ganti passwordnya pada menu ganti password. Kalian hanya tinggal memasukkan password baru dan konfirmasi password baru. Pastikan password baru dan konfirmasi password tulisannya sama. Nah, setelah kalian isi, tinggal kalian klik tombol simpan, password kalian sudah terganti. Paham? Oke okay. Setelah ini akan saya Praktikan bagaimana Cara Kalian mengakses E-learning SMK 4 Pekalongan Jadi pastikan Kalian menonton video ini Sampai selesai Jangan sampai terlewat Kenapa? Karena Ketika kalian Tidak masuk ke e-learning atau tidak masuk ke pembelajaran berarti kalian dianggap membolos atau tidak mengikuti pembelajaran ya. Oke okay. akan saya praktekkan ikuti terus uh, video ini sampai selesai Oke okay. baik saya lanjutkan untuk praktek Bagaimana cara nanti kalian mengakses e-learning menggunakan smartphone kalian Oke. Seperti di awal saya sampaikan, kalian harus memasang aplikasi Google Chrome pada smartphone kalian. Ya. Untuk pengguna Android silakan bisa download melalui aplikasi Play Store untuk mengunduh Google Chrome. Bagi yang menggunakan iPhone bisa melalui App Store. Setelah aplikasi Google Chrome terpasang, silakan kalian bisa buka aplikasi Google Chrome-nya. Setelah aplikasi Google Chrome terbuka, silakan kalian masukkan alamat e-learning SMK 4 Pekalongan di address bar Google Chrome. Silakan masukkan e-learning. .smk4pekalongan.sjh.id Kemudian silakan kalian enter pada keyboard kalian. Setelah kalian berhasil masuk, akan tampil halaman awal dari e-learning SMK 4 Pekalongan. Seperti ini halaman awal dari e-learning SMK 4 Pekalongan. Untuk mengakses e-learning kalian diharuskan login pada halaman e-learning. Kalian bisa mengakses halaman login melalui tombol silahkan login di sini yang berwarna putih ini. Silakan bisa kalian pilih, kemudian nanti kalian akan melihat halaman. Login dari e-learning SMK 4 Pekalongan Untuk bisa masuk ke e-learning Kalian harus memiliki NIPD dan password Untuk NIPD silakan nanti kalian bisa menghubungi wali kelas kalian masing-masing Untuk bisa mendapatkan NIPD kalian Kemudian untuk password Seperti di awal saya sampaikan Password kalian akan sama semua, secara default yaitu 123456. akan saya coba di sini. Saya sudah membuat user baru dengan NIPD000, kemudian passwordnya 123456. Jika kalian ragu dengan password kalian, kalian bisa pilih "Show Password" ini untuk menampilkan password kalian setelah dirasa NIPD dan password sudah benar silakan kalian bisa memilih tombol login untuk masuk ke e-learning setelah berhasil masuk ke e-learning kalian akan melihat tampilan dashboard atau tampilan awal e-learning e-learning kalian. Pastikan nama yang tertera pada halaman dashboard kalian adalah nama kalian masing-masing. Ketika ada kesalahan nama, silakan kalian bisa menghubungi wali kelas agar e-learning yang kalian akses bisa langsung diperbaiki. Setelah nama dirasa benar, kalian bisa melihat di jadwal Pastikan jadwal yang tertera adalah jadwal di kelas kalian. Di sini saya mencontohkan menggunakan nama saya sendiri, kemudian kelas yang tertera saya menggunakan kelas 10.4.1. Setelah kalian berhasil atau login pada e-learning ini, presensi kalian belum terrekat paham ya jadi ketika kalian berhasil masuk kalian belum tercatat belum tercatat ya bukan tercatat tapi tercatat setelah kalian berhasil masuk e-learning presensi kalian belum tercatat diingat-ingat ya belum tercatat presensinya jadi kalian belum dianggap hadir Walaupun sudah masuk. Pak, lah bagaimana cara kehadiran itu tercatat? Kalian harus mengikuti pembelajaran yang ada di e-learning. Caranya, kalian bisa pilih menu pada smartphone kalian. Di pojok atas, kiri atas, ada tanda garis 3. Kalian pilih, kemudian kalian pilih menu pembelajaran. Di menu pembelajaran ini, ketika pembelajaran sudah dimulai, akan tampil pembelajaran yang sedang berlangsung. Ditampil di tampilan layar. Sekarang, pelajaran yang sedang berlangsung adalah simulasi dan komunikasi digital dengan materi uji coba e-learning. Pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021. Waktu, waktu ini, Pukul 8 atau waktu yang ada di, di depan ini adalah waktu mulai. Sampai dengan waktu yang di belakang ini adalah waktu selesai. Jadi harus kalian perhatikan baik-baik. Mulai jam berapa, selesai jam berapa. Karena ketika selesai satu mapel, pasti akan bersambung ke mapel yang lain. Dalam satu hari kalian bisa apa namanya, mendapatkan 2 sampai 4 mapel dalam satu hari pastikan kalian lihat baik-baik untuk mata pelajarannya, materinya, kemudian tanggal, hari, dan waktunya agar kehadiran atau presensi kalian tercatat kalian harus masuk ke pembelajaran cara masuk ke pembelajaran kalian tinggal klik tombol hijau yang bertuliskan pembelajaran, silakan pilih tombol hijau ini. Setelah masuk nanti akan muncul doa sebelum belajar, pastikan eh, kalian baca dulu ya doa sebelum belajar ini. Kemudian setelah selesai baru kalian close Setelah kalian tadi menekan tombol pembelajaran yang berwarna hijau, otomatis kalian sudah dianggap hadir. Pak, kok tidak ada, Pak? Nama saya di sini. Nama kalian akan otomatis muncul di tempat atau di dashboard guru. Di sini tidak muncul, tetapi ketika kalian Tanya, Pak nama saya atau Bu nama saya sudah muncul di tempat panjenengan. Pasti nama kalian akan muncul di dashboard guru. Ketika kalian sudah bisa atau sudah berhasil mengakses pembelajaran ini, di sini akan tampil atau akan muncul materi. Ketika tidak muncul, silakan kalian bisa pilih tombol open ini. Ketika di open. Kalian akan otomatis disuruh untuk download. Silakan pilih download saja. Agar kalian bisa mendapat materi. Setelah berhasil di download. Akan otomatis keluar materi yang ada. Silakan bisa kalian baca. Bisa kalian pelajari. Seperti di awal tadi, ada dua buah tombol di menu pembelajaran ini atau di halaman pembelajaran. Yang pertama adalah lihat link, yang kedua adalah untuk video conference atau video call. Di sini bisa dilihat warnanya cerah, berarti ada link di dalam tombol ini dan akan ada video conference. Silakan bisa kalian klik linknya jika tombolnya menyala. Di sini saya klik akan otomatis menuju ke YouTube. Berarti di sana guru memberikan link video pada YouTube. Oke. Ya. Kemudian untuk Vicon. Vicon ini tinggal silakan kalian klik saja ketika tombolnya menyala, berarti guru menginginkan ada pertemuan secara video conference bisa kalian pilih, nanti otomatis kalian akan diarahkan untuk memasang Google Meet, karena yang kita gunakan adalah Google Meet pastikan kalian juga memasang Google Meet ini untuk melakukan video call kepada guru jika guru menginginkan video conference Kemudian di bawah tombol link dan video conference ada sebuah forum diskusi. Silahkan jika kalian ingin bertanya, kalian bisa tinggal pilih tulis komentar. Tombol yang berwarna kuning. Kemudian nanti akan muncul sebuah jendela. Kalian tuliskan pertanyaan kalian. Pastikan diawali dengan salam untuk Bertanya di sini akan terlihat nama kalian, kemudian isi dari pesan kalian otomatis nanti. Guru kalian akan membalas komentar atau pertanyaan kalian. Oke, okay. ini untuk menu pembelajaran. Kemudian, untuk menu penugasan, bisa dilihat di sini: penugasan tanda merah memiliki angka satu, menandakan kalian memiliki tugas yang harus diselesaikan berjumlah satu. Bisa kita klik untuk mengerjakan, bisa dilihat di sini ada tugas uji coba e-learning waktu pengerjaannya. Satu hari, dimulai 13 Juli 2001 sampai dengan 13 Juli 2001. Itu menandakan dalam satu hari ini tugas harus diselesaikan. Kemudian untuk mengerjakan atau untuk melihat tugasnya bisa kalian pilih tombol lihat tugas yang berwarna hijau ini. Lihat tugas sama seperti pembelajaran ketika materi tidak muncul, bisa kalian open. Di sini terlihat sudah ada tugas materinya. Silakan tugasnya nanti bisa dikerjakan di kertas atau di buku. Kemudian bisa kalian foto. Kemudian kalian upload atau kirim pada menu upload file ini. Caranya kalian pilih upload file. Kalian klik. Maaf. Di sini kalian pilih filenya dulu. Kemudian bisa langsung kalian foto. Atau cari di penyimpanan kalian. Di sini saya sudah menyimpan jawaban tinggal saya pilih, di sini akan muncul namanya, kemudian saya pilih upload file. Ketika file kalian sudah berhasil di-upload, akan muncul tugas sudah terupload berarti menandakan tugas kalian sudah berhasil dikumpulkan. Kemudian tugas kalian akan otomatis akan menghilang, menandakan tugas kalian sudah dikumpulkan. Oke, Kemudian untuk menu penilaian di sini tidak ada tanda tapi ketika kalian pilih menu penilaian ketika muncul ada daftar penilaian kemudian muncul tombol hijau dan materi penilaiannya silakan bisa kalian baca dan kalian kerjakan. Di sini sama seperti waktu penugasan tadi. Ada judul penilaiannya, kemudian ada waktu pengerjaannya. Di sini sama, contohnya di tanggal 13 Juli harus selesai. Untuk mengerjakan, tinggal silakan pilih kerjakan penilaian. Sama seperti waktu mengumpulkan tugas. Nanti bedanya, di sini akan langsung muncul soal. Bisa kalian lihat, di sini akan Muncul soal langsung. Silakan bisa kalian kerjakan. Kemudian langsung pilih kirim. Di sini akan saya kerjakan. Saya tuliskan nama saya. Kemudian kelas saya. Kemudian saya kerjakan. Kemudian. Kemudian. Setelah selesai, bisa langsung kirim. Ketika sudah berhasil, akan muncul seperti ini. Itu menandakan kalian sudah mengerjakan penilaian. Ketika kalian membuka penilaian kembali, penilaian tidak akan hilang karena kalian bisa mengerjakan secara berulang penilaian itu sampai dirasa nilai kalian sudah maksimal. Tapi juga bisa dilihat untuk pengerjaannya ketika sudah melebihi batas waktu pengerjaan, otomatis penilaian ini akan hilang. Oke, okay, bisa dipahami ya. Kemudian ada menu modul materi. Menu modul materi ini adalah materi yang sudah di upload oleh guru. Di sini bisa dilihat, ada satu modul yang sudah di upload oleh guru. Di sini bisa kalian akses kembali, bisa kalian download kembali ketika file kalian yang ada di penyimpanan handphone kalian hilang. Kemudian laporan hasil belajar, ini nanti akan muncul laporan hasil belajar kalian selama kalian belajar di SMK 4 Pekalongan. Saat ini tidak muncul karena kalian baru memulai belajar di SMK 4. Jadi saat ini tidak ada pengumuman hasil belajar yang bisa kalian upload. Kemudian untuk ganti password. Ketika kalian ingin mengganti password, tinggal kalian ketikkan password baru kalian. Kemudian, konfirmasi password. Pastikan password baru dan konfirmasi password baru kalian sama. Kemudian, kalian simpan. Di sini, tertulis password Anda berhasil disimpan. Berarti, password sudah diganti. Kemudian, ada tombol atau menu logout digunakan untuk keluar. Baik. Itu sedikit praktek bagaimana cara kalian mengakses e-learning SMK 4 Pekalongan. Nah, jadi seperti itu cara kalian mengakses pembelajaran penugasan maupun penilaian pada e-learning nah, ya jadi pastikan saya tekankan sekali lagi pastikan kalian mengikuti pembelajaran ya, yang ada di menu pembelajaran e-learning ya. jangan hanya login e-learning ya, karena saya ulangi ketika kalian masuk hanya login ibarat kalian masuk ke terbang sekolah untuk presensi kalian tercatat di e-learning kalian harus masuk ke menu pembelajaran agar presensi kalian atau kehadiran kalian tercatat pada e-learning oke mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi pengenalan e-learning kali ini sampai ketemu nanti pada pembelajaran tatap muka ya. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa melakukan tatap muka secara langsung di sekolah. Ya, melakukan pembelajaran secara langsung dan kalian bisa berangkat atau beraktivitas secara normal kembali dan bisa bersekolah kembali. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, jangan lupa saya berpesan pada masa pandemi ini, tetap terapkan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.